emas bullish awasi potensi koreksi harga emas kembali terkoreksi tetapi bias harian pergerakan emas masih terlihat berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1871.24 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1851.71. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212